Mantap, perkaliannya enak Hijau cakep, keluar Kasih ungu sayang Oke, piala mantap Kasih ungu, oke Siap, perkasu enak banget bu. Kasih merah saya oke Enak -in. Kasih lagi, kasih tiga puluh dua 330000 Mantap enakin buat a i n g piala eh, piala. kok piala sih? japan sih maksudnya japan oh oh my god oh my god <laughs> kalian